Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesnar tentunya. Menemani santai siang kalian ya saat ini pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dan asupan vitamin dari idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan di siang ini bersahabat pasti kalian sudah menyaksikan acara trans 7 tepatnya adalah acara lapor Pak sidak Bandung Day 2 karena semalam Bapak Bilar hadir menjadi bintang tamu di acara tersebut dan di sini bersahabat ada momen yang sangat lucu banget ya saat Wendy itu pamit ingin pulang atau keluar persahabat ya, karena sudah nggak mungkin bisa bersaing dengan Rizky Bilar, ini bikin ngakak banget ya, <gif> ini kebahagiaan yang kita dapatkan, Masya Allah Bapak Bilar memang luar biasa the best, kita doakan yang terbaik selalu untuk idola kesayangan mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan sukses, amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Bilar.edit Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Terhibur banget dah Rizky Bilar katanya tuh <laughs> Ini sedikit banget dan sungguh membuat kita ketawa bahagia Luar biasa idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita lihat diunggah selanjutnya Ini momen spesial Baby L bersama Kak Selin Persahabat yang OTW ke Surabaya dan kita salvo juga dengan sebuah kalimat yang diposting diunggah oleh takdir cinta Gak suka cowok botak tapi kalau baik botaknya ganteng gini ya gua lumer juga katanya tuh Aduh ini sih lucu banget persahabat BBL selalu bikin bahagia Alhamdulillah mudah-mudahan yang selalu sehat terus Bahagia terus untuk idola kesayangan Tak henti-hentinya selalu mendoakan yang terbaik buat idola kesayangan kita Selanjutnya juga para sahabat yang pertama perhatikan di unggahan kak Senipun Masari ini info penting banget ya. Bahwa hari ini ada grand opening untuk MS Glow yang akan disiarkan secara langsung di akun Instagram MS Glow. Hari ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa karena ada Bunda Lesti yang turut menghadiri yang turut memeriahkan acara Grand Opening MS Glow di Surabaya hari ini. Kita lihat juga prasabat diunggahan Kalselin ya ini terbaru juga Alhamdulillah sudah tiba dan sampai di Surabaya. Alhamdulillah kita juga salpong dengan tas yang dipakai oleh Bunda Lesti Masya Allah harganya luar biasa banget ya. Setengah miliar lebih ini Kebahagiaan, kebanggaan Bunda Lesti Alhamdulillah tampil sangat cantik hari ini Masya Allah banget ya mudah-mudah selalu lancar dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin Kita lihat juga di unggahan terbarunya Ayah Kejora Ini baru saja memposting foto cute BBL dan Bunda Lesti Aduh gaya banget ya Bang Fatih Masya Allah si lucu, si gemes, si ganteng pokoknya ada semua dari BBL kita lihat di kolom komentar, banyak sekali tanggapan dan respon dari Les Lovers, dari akun Serli Puspita 45 mengatakan, Gaya banget cimbulat, gemesnya palanya licin, katanya itu luar biasa, Masya Allah Abang El, banyak doa, banyak dukungan yang diberikan, luar biasa pokoknya, tanti Selalu mengucapkan kata Masya Allah, kalimat Masya Allah untuk Leslar, karena idola kesayangan kita selalu menjadi panutan, selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semuanya. Doakan yang terbaik para sahabat ya, mudah-mudahan juga kita semua sebagai fans sejati, selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun juga yang dilakukan, selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.